Melalui ibadah kita pada saat ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Tapi sebelum kita membaca merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mohon Bimbingan Roh Kudus kita satu dalam doa. Kita berdoa. Wah anak-anak mana nih kita sudah memakan. Nah, itu ada gak? Dek, dek, PT kamu hari ini bagaimana? Dek, dek, Waduh, main pertama, terus. pertama, pertama, dek Dek, ah pertama, itu pertama, pertama, pertama, kamu hari ini bagaimana? Ya, aku ikut, tuh. Yang benar, dari tadi mama dengar kamu cuma main hp terus Ya, karena kamu main pepe, sesuai pepe Mungkin Anak-anak kita ini ya pak Kakak kamu mana? tahu masih di hidup anaknya atas Kamu panggil dong, kita kan mau makan Ah, mau, mau, mau aku Dek Hp-nya dong, headsetnya dilepas Bagaimana kamu? Panggil kakaknya Kakak Coba kamu sama ke atas, panggil tanahnya Lepas dulu itu Ya iya lah apa? Ya, Harus tajib mah ditutup terus, dihasilkan Si, itu dipanggil mana? Papa makan siang di bawah. Iya eh, iya iya. Oh. Cepetan <tinyuruh> apa? Iya iya sabar. <tinyuruh> Bagaimana sih? Tiap bangun, terlambat terus. Kamu tidak pernah ikut ibadah bersama lagi. karena kamu pegang HP. Ini mau makan. Dek, bagaimana kamu, Dek? Ini sekarang mau makan. Kalian bisa simpan HP enggak? Tolong simpan HP-nya. Ini kita mau makan. Ayo, Kak, Dek. Mari kita berdoa. Ma. Oh, papa Sudah berapa hari ini kehilangan uang lagi ya Hah? Iya Kemarin ngambil ratus ribu Kayaknya hilang ratus ribu Nah bukannya minggu lalu juga papa bilang kehilangan uang Iya ini juga hilang Coba papa ingat-ingat dulu Jangan-jangan papa belanja enggak Gak atau... ada Gak ada Gak ada Di dompet papa taruh 500 tinggal 300 Di rumah ini hilangnya iya. pak Iya ah, Kemana ya pak? Itu udah pasti Pak, pada hitung-hitung iya, uangnya Iya, betul Aduh, apa lagi nih bro. Aduh, Aduh, papa bisa marah nih kalau aku minta uang lagi. Gimana ya? Kali sekali nggak apa-apa kali ya. Ma. Nah, buka-buka. Enggak, enggak kenapa kok. Pelan-pelan kalau ngambil lauk. Iya, iya. Ma. Ini juga Ade. Kenapa, Pak? Iya, di tadi di majelis membicarakan dia. Iya, ah, iya, Kenapa? Pa. Itu apa itu? TikTok TikTok. Pakaian minim lagi, Mbak Sopan katanya. Betul itu, Dek. Pansi, Mbak Pansi, itu doang kok. Adek, kamu sudah bikin malu Mama sama Papa. Kamu tahu Papa kamu majelis di gereja? Ih, mana pakai rok mini lagi katanya. Ya ampun, Adek. Nggak mesti dong kamu ikutin gaya-gaya anak-anak masa kini. Malu kita. Dek, Mama lagi ngomong loh, Dek. Adek. Duduk, duduk. Duduk dulu deh. pun deh punya anak seperti ini, Pak. Ma, gimana sih? Pelakuan anak-anak. Kakak. Bangun. ade Main TikTok. Papa kan jadi malu. Di majelis. Ma. Mama ngurusinnya gimana sih anak-anak? Loh. Kesannya Papa jadi nyalain Mama. Iya dong. Papa kan majelis. Terus? Kalau papa majelis, ya anak-anak urusan mama dong. Gak bisa gitu juga dong, Pak. Namanya anak-anak tanggung jawab kita berdua, gak dong. Gak bisa, Papa sibuk. Papa itu karena Papa sibuk, Papa nggak pernah peduli sama anak-anak. Papa. Si Kakak Jadi gak nafsu makan Kenasih. Gak begitu juga Duduk, Duduk dong makan papa sih si, Mama sih kita, kita lagi mama, makan Tapi si jadinya yang... gak enak Kalau lagi makan ah, papa Mama marah, itu yang punya urusan Bukan papa Aduh, Papa, papa sih ibu Udah kerja majelis Loh kalau jangan Karena alasan majelis Terus dong papa Yang mama urusan anak-anak ya, Aku gak terima Kalau papa nyalain mama terus Sudahlah. Mama Gak terima pokoknya Gak itu, bisa pak. Mama itu urusannya dong pa. ini tanggung jawab kita berdua Papa tapi kan mereka di rumah lebih banyak Mbak ah. Ma. ih mama, mama sama, sama papa, papa tuh sama aja nggak bisa ngertiin aku terus ngebandingin aku sama anak lain mereka nggak bisa terima aku padanya aku ya aku, aku bukan anak lain, bukan anak lain. Begini dilarang, begitu dilarang, mereka bisanya marah-marah aja, tapi mereka pernah mereka perhatiin aku? Nemenin aku di aja Tidak. Mereka sering sibuk sendiri. apalagi papa. Setiap aku minta ditemenin temenin ngobrol, pasti alasannya capek kerja lah, capek pelayanan lah. Kenapa sih aku harus ada di keluarga ini? Capek tahu? Hah? Ada notif masuk? Hmm, siapa yang nge DM aku ya namanya Veneska aku sih gak pernah dengar namanya ya hmm, coba kita profilnya deh ih kalau dilihat dari profilnya juga aku gak kenal tapi apa deh biar aku bisa dapet teman baru ini kita balas aja chat deh kemana, mau sebarang Kalau bilang <tuk> nah, apa lo apa nah, Bisa deh Ya, Rina, ya. Oh, ada, ada, ya lah di mana sih rumah teman kamu kalau di map sih dekat lagi kak tinggal satu meter doang. Wah kak kak kak kak di mapnya udah sampai di sini sih. Kamu yakin benar ini kan oh. rumah oh. kamu Oh tapi sesuai di map kayak gini tuh. Aku cari teman aku, fanska opah Oh, Iya, ada ada main mari silahkan masuk kalau Siapa? Oppa, itu Opanya fans kakak? Oh bukan, saya pengurus di sini di Rumah Pemulihan Berkat Ambon. Kalau mau tanya nih apa Rumah Pemulihan Berkat Ambon itu sebenarnya apa sih? Rumah Pemulihan Berkat Ambon itu menampung pasien-pasien yang sakit kanker yang datang dari Ambon yang tidak mampu. Hmm, dari Ambon? Iya, gitu. Kalau gitu, kalau mau tunggu saya panggil Panska ya. Iya Pak. Oke, baik sebentar ya. ya <tuh> Lin ya? Iya, senang oh, ketemu bos. lagi. Oh, ya kenalin. Ini kakakku namanya Yakobus. Kakak. Bang. Ifan kan? Ya, oh, nah, feng -feng. bilang teman baik itu oh, nih. Iya. Ayo duduk-duduk. Oh, duduk. bang. bang, tadi kan katanya mau pulang kalau udah anterin aku. Ya udah pulang aja nanti kalau udah selesai aku minta jemput. Kenapa buru-buru sih? Enggak, apa-apa. Iya. Lagi pula kan di rumah juga Bosen dan ada orang tua yang bawel, jadi mendingan main aja barang kalian Tapi, Lincoln sama kalian kugus, nggak apa-apa nih main di sini? Nggak, nggak apa-apa apa. kok Tadi juga udah izin sama mama juga Oh udah, yang penting jangan lupa makan aja Siap Lincan, kalaunya gimana? Baik banget sih oh, ya, saya nggak pakai bingung paksa Bersambung paksa Udah, bingung paksa udah, sudah untuk Boleh dia sini? Aku duduk bareng ya kak. Bosan di kamar. Ya Lukas. Oh, ini Lukas. Ternyata mau tanya dong, Lukas, ini sakit apa ya? Dia sakit kanker mata, dia masih belum operasi tapi udah kemo seminggu yang lalu. Untuk mereka sendiri, pasca kenapa bisa di sini, aku terkena sakit kelenjar, tumor kelenjar kita benih. Aku dari Ambon juga, aku ke sini karena bantuan dari Opa dan Kakak Terus aku dibawa ke sini karena rujukannya dari RSCM, dari Masulik ke RSCM. Oh. Tapi puji Tuhan aku udah sembuh karena nggak operasi lagi, cuma biopsi luar doang. Tambah kasih obat, antibiotik. Elin, eh, kan masalah kalian yang kamu bahas di chat-chatnya Cet gimana? Ya, masalahnya sih nggak terlalu besar juga ya. Ya paling masalahnya gimana ya? Um, kalau aku sih kayak paling bandel gitu Ya <tuk> uh, Main game, terus juga ngelawan orang tua Ya pernah juga sih selanya nyoket uang papa gitu kalau aku sih ini ya Suka kan main tiktok, slobiktok Terus sekarang jadi suka pas mama nanya Jadi terlalu fokus ke hombor jadi ya. Hmm, harusnya sih kita semua harus bersyukur ya kita walaupun kita nggak sempurna kita harus tetap bersyukur kita minta Tuhan buat um, menyembuhkan kita dan kita sih nggak boleh sebenarnya sih nggak boleh bandel sama orang tua juga sih harus nurut kata orang tua hmm, sih. ya setelah aku juga main beberapa saat tadi ngobrol juga ya, ya. sadar juga sih kalau ya emang aku lumayan kita laluian juga selama pandemi-pandemi gitu. ini. Ini aku cuma terima kasih juga sih tadi udah ngobrol kan. Jadi aku jadi sedikit sadar gitu. Wah, um, aku sih abis melihat di rumah pemulihan berkat ambon ini ngerasa bahwa apa yang aku punya ini sebenarnya Uh, gak sebanding sama yang kalian miliki juga. Uh, aku belajar bahwa uh, kita harus lebih banyak berjuang juga terus juga. Misalnya terima kasihlah kepada Tuhan karena berkat yang sudah diberikan kepada kita gitu. Apalagi uh, melihat kondisi kalian yang misalnya sakit itu Eh udah terus udah berterima kasih dan... Ibadah, kita, ibadah nata kita akan mulai Oh iya, oh, iya. Senang banget bisa ngobrol sama kamu Venta iya. Makasih ya Lukas ya Iya. iya. Oh iya uh, Aku mau ikut kan gak ibadah nata Sama kalian Oh boleh boleh kak kalian Oh boleh, oke okay, makasih Iya. Ini menanya, aku ngangkat telepon dulu Halo Ma Iya nih, uh, aku sama Venta Lagi di rumah teman Oh iya ma, aku minta maaf ya sama apa yang aku berbuat sama ini, pertama perbuatan-perbuatan jahat kepada maka-papa Dan juga, aku mau minta izin juga nih, aku deket sama teman mau ibadah natal, gak apa-apa kan? Oke, terima kasih ma, dah! Yaudah yuk, saya sebarkan lagi Buli omu Shalom ma. Shalom, ma. Ma. Mama di mana sih? Hmm. Mama di dapur, pergi masak nasi. ke pulang, kalian. Udah mah, baru nyampe kak HP kok kok? Kenapa mukanya seperti ini? Dapat apa kalian dari Natal tadi? Kenapa kak? Kok kalian kelihatan mukanya tidak seperti biasanya? Iya Ma, tadi tuh kita natalan di rumah pemulihan. Aku baru tahu kalau teman aku tuh ternyata lagi pada berjuang untuk melawan kanker sama sih. Sedih deh. Ya, di situ juga kakak belajar bahwa sebenarnya kakak itu masih lebih baik daripada mereka yang meninggidap penyakit kanker dan tumor juga. Tapi selama ini kakak gak pernah menghargai baik waktu maupun juga menghargai mama papa. Kakak selama ini rata salah melakukan itu semua dan kurang bersyukur juga terhadap apa yang Tuhan kasih pada kakak. Adik... Mama turut prihatin ya dengan teman kamu ya. Semoga mereka semua cepat sembuh. Kakak, mama juga bersyukur sekali. Kamu dapat pelajaran di sana. Pelajaran juga buat adik. Semoga pengalaman kalian natal di sana membawa perubahan buat kalian berdua ya. Iya, ma Ya apa nih? Eh, papa sudah pulang. Hai, pak. Tumben kalian kumpul bersama. Ayo, pak. Duduk dulu. Anak-anak tadi habis Natal. Mereka mau cerita. Oh, Oke okay deh, saya duduk dulu. Ma, pak. Pak mau kasih tau sesuatu deh. Eh, disana? Jadi gini Pak. Sebenarnya kalau papa rasa uang papa belakangan ini banyak yang hilang, kemarin itu kakak yang ngambil, kakakmu juga. Oh, Kamu oh, ya, Kak. Iya, Ma. Nah. Oh, kakak yang ngambil uang papa. Pantesan papa kehilangan terus uangnya. Iya, kakak juga. Jadi menyesal karena papa kalau boleh jujur uangnya dipakai untuk game Iya, Pak Maafin aku ya, Pak Aku sungguh menyesal karena perbuatan aku Aku janji aku mau bakal ngelakuin lagi kok Aku janji kok, Pak Ya, kamu jangan ngulangi lagi ya Iya, Pak Ini sekali, sekali, sekali Untuk sekali lagi Saya ingatkan Ini yang terakhir ya Iya, Pak Jangan ulangi lagi Ya Pak, makasih banyak Pak Iya ma adik juga Minta maaf Karena kan sama kami Kalau Mama Manggil adik, adik suka Lama gara-gara adik Main HP terus, main TikTok Adik juga minta maaf Kalau waktu TikTok, adik nggak suka Adik ya ma. Iya dek, mama maafin. Kamu itiadat peti-nya selama ini bagaimana? Ya. Bagaimana, bagaimana, bagaimana, bagaimana, bagaimana, bagaimana, bagaimana? Dari sekarang, kamu harus berubah ya. Jangan main medsos dengan sembarangan. Harus rajin ibadahnya. Kalau mama panggil, harus cepat kamu jawab, ya, sayang ya sayangnya. Mama maafin kamu ya sayangnya. Baik kakak dan adik, mulai malam ini, kita sabtu bersama, juga pelayanan bersama ya. Oke pak. Pa. Yes. Ya udah, ayo kita makan yuk. Mama hari ini masaknya enak, pasti kalian semua suka. Masak Wah ayo deh, mau ayuh, kita makan ayuh. yuk. Bimbinglah aku, ya Tuhan. Semua nama saya Andre Josiano. Saya umur 11 tahun. Saya adalah pejuang tumor. Halo, nama saya Finska Saureka. Saya umur 16 tahun dan saya adalah pejuang tumor kanker getah benih. Shalom, nama saya Forlan Lukas Tunyanan. Umur saya 11 tahun. Saya pejuang kanker. Tandian. Saya ingin menjadi pendeta di, di Natal tahun ini keinginan saya Ingin berkumpul bersama keluarga saya di Ambon Dan membuat Natal bersama-sama Saya cita-cita menjadi Bapak Pendeta Cita-cita saya ingin menjadi polisi Keinginan, keinginan beta di tahun ini beta ingin Natal ring Meta mungkin keluarga ya Ambon keinginan Lukas Natal tahun ini bahagia untuk teman-temanku Jangan mau papa apa dan selalu dekat dengan Tuhan Yesus Untuk teman-temanku hiduplah dalam pergaulan sebagai anak Tuhan Buat teman-temanku rajin berdoa dan rajin baca Alkitab dan rajin bersyukur Lucas mau bilang selamat Natal Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal kepada semua Tuhan Yesus memberkati. Kita mau ucapkan selamat Natal Tuhan Yesus memberkati.